saat pengurusan KTKLN Jadi tanggal 21 Oktober 2012 Waktu cancel pertama Garuda Kan saya mau diikutkan ke Etihad. lah Waktu itu kan saya sudah berusaha Untuk mendapatkan KTKLN Di terminal 2 Tetapi tetap ditolak Kemudian ada petugas Uh, dia masih muda, dia pakainya hitam putih laki-laki dia mm, keluar dari ruangan sentergarga tadi berjalan sama saya, dengan Dali pertama mau menguruskan bagasi yang langsung ke Dubai tadi loh, nah dia bilang gini mbak punya 2, -2 juta nggak? buat apa, saya bilang untuk KTKR, Mbak ya Allah mahalnya mas, saya bilang gitu nggak punya duit dah, 2 juta, saya bilang gitu iya gini loh mbak saya, saya kan punya temen, dia bilang gitu siapa tahu dia masih ada di area bandara ini Nah, siapa tahu dia bisa uh, men, uh, ngasih mbak ini KTKLN terus siapa tahu mbak kan bisa terbang malam ini pakai ihak Nggak perlu nunggu besok Saya bilang dia bilang gitu Saya bilang wah mas kalau 2 juta mahal sekali Saya jangan 2 juta dong Udah lah mbak ngikut saya dulu Nah waktu itu saya kan nyari orangnya Eh ternyata dia udah pulang Udah nggak ada lagi Jadi uh, mas yang Garuda tadi menawarkan Tapi calonnya udah nggak ada Dan ternyata orang Garuda itu juga tahu sistem percaloan di dalam bandara itu sendiri Jadi uh, mungkin itu Oknum Garuda ya kan? Tapi kan uh, anehnya Dengan dalih katanya saya harus dapat KTKLN Untuk dapat boarding pass di lain pihak Dia menyarankan saya untuk memakai jasa calo Supaya dapat KTKLN Yang untungnya pada hari itu Calo yang dia pikirkan itu udah gak ada lagi di bandara yaitu pertama terus uh, pengurusan KTKLN di kantor Ciacas itu ternyata uh, bapak yang dia mungkin petugas security ya dia punya tag name saya lupa namanya siapa berarti kan dia waktu dia bilang um, saya bisa bikinkan KTKLN dengan empat juta setengah tadi saya bilang Wah, jangan-jangan KTLN-nya palsu, Pak Astal. Saya bilang gitu, dia bilang, enggak lah, Mbak, saya punya tag name ini. Ini saya petuk ini, saya pegawai di sini, Mbak. Nggak mungkin lah saya nipu. Nah, berarti kan dari sini, kita tahu juga kan, ternyata hmm, pegawainya sendiri, mungkin dia juga oknum, terlibat dalam percalon KTKLN ini. Nah, cuman saya kasihannya untuk para calon TKI, TKW yang... Uh, mungkin kurang pengetahuan tentang hal ini takutnya mereka dengan mudah ditipu dan dimanfaatkan oleh para calon-calon yang tidak bertanggung jawab ini bisa mohon ya untuk perbaikan uh, di um, di kantor Cilatasnya sendiri untuk ditertibkan itu terima kasih